Enak gak sih guys ya tinggal di Malaysia Buat teman teman semua yang tinggal di sana gitu Pasti enak lah Masa agak enak gitu kan Nah ketika kita melihat istilahnya orang-orang Indonesia Yang melancong ke sana aja bilang enak di Malaysia Bahkan bule Bahkan istilahnya orang luar negeri gitu guys ya Macale gitu Mereka juga bilang enak tinggal dan betah tinggal di Malaysia Termasuk ada teman saya Yang dari Jepang juga mengatakan Lebih seronok, lebih senang, lebih suka tinggal di Malaysia guys Wow kenapa gitu ya Apa yang mereka dapatkan seperti itu Nah jom kita tengok videonya Ini daripada channel AYS Hale, guys ya Oke langsung saja enaknya tinggal di Malaysia Let's go Oke sebelumnya jangan lupa like, share, komen, subscribe-nya guys Ke channel mbaknya ini Linknya ada di deskripsi ya Ayo kita tonton videonya Bagaimana pengalaman ataupun sharing daripada mbaknya ini Let's go Oke, okay, di video kali ini Ayu nak bahas pasal enaknya tinggal di Malaysia. Ini yang Ayu rasa selama tinggal dekat Malaysia. So, jangan lupa like, comment, and subscribe. Korang tolong subscribe support YouTube channel Ayu, bantu Ayu capai satu ke subscriber supaya Ayu dapat. Hadiah kamera daripada husband Ayu. Oh, yeah, okay, yeah. Ayu mohon sangat-sangat oh, korang subscribe. Okay, okay, okay. Ini right. <laughs> adalah pengalaman Ayu, so ja tolong jangan bandingkan dengan korang yang dah berpuluh-puluh tahun kat sini dah uh -huh. lama kat sini. Ayu dekat Malaysia ni baru je nak masuk dua tahun, so pengalaman Ayu pun belum belum belum belum luas lagi lagi-lagi kan sekarang PKP so lagilah Ayu kurang pengalaman sebab duduk rumah je tak pergi mana-mana, tak boleh pergi mana-mana kan? Okey yang Ayu suka daripada Malaysia itu yang pertama tertib korang uh, faham tak tertib tu apa? Nah, Ayu bagi contoh terus ya, macam dekat jalan, jalan raya jalan besar tu dekat Malaysia itu yang pertama, dia tak ada bising, bunyi, hon. Yang kedua, tu dia tak macet Dekat jalan raya tu Yang paling Ayu suka tu, dia tak macet Semua tenang, damai je Kan, dekat sini itu yang Ayu paling suka Tak banyak motor So, rasa macam, ya Allah, basenya kat sini, dia tenang je Yang kedua Ialah pasal shopping Shopping di Malaysia itu sangat mm, best. best Sebab rasa sedikit tau murah. Oh, Rasa murah Contohnya Kalau ayu shopping di Malaysia Dengan yeah. uang seribu ringgit Itu rasa sedikit Kurang paham tak? Kalau di Indonesia uang seratus ringgit itu Sama dengan Tiga ratus So Kalau shopping di Indonesia itu Rasa mahal orang paham tak? Jadi kata mbaknya tadi ya kan kalau kita belanja di Malaysia itu kayak murah karena kita itu bilangannya mungkin ya bilangannya sedikit gitu kan Sedangkan kalau istilahnya kalau belanja di Indonesia gitu bilangannya itu banyak banget gitu Kayak kita belanja istilahnya di Malaysia 100 ringgit gitu kan 100 ringgit tuh kayak ya udah 100 ringgit gitu Tapi kalau istilahnya ke Indonesia jadi puluh ribu banyak banget kan Nah kalau belanja 350000 itu dapat apa gitu kan Sedangkan kalau di Malaysia mungkin dapat apa-apa gitu guys ya Mungkin sama aja sih uh, uh, Gak ngerti juga sih Coba-coba kita dengerin lagi ya Kalau menurut saya sih tentang bilangannya mungkin ya Entahlah yang ayu rasa macam tuh lah Kalau kita beli barang-barang apa kat sini Kak Mon Habis dalam seribu 1000 pun dia rasa macam Sikit. ah, Sikitnya nah, hmm. Macam tuh tapi memang sih seribu itu sikit Menurut orang kalau yang banyak duitnya tuh seribu itu sikit okay. Tapi Kalau uang Indonesia seribu itu kurang lebih tiga juta Tiga juta lebih lah Nah uh. So kalau shopping di Indonesia itu Membuatkan saya lebih jimat Karena nominalnya itu rasa macam besar uh, betul. Rasa banyak gitu loh Tapi kalau di Malaysia ini Beli barang harga contoh kan beli t-shirt harga RM30 kalau uang Indonesia harga RM100,000 kurang lebih RM100,000 so Abi. Tapi kalau masalah harga, kalau masalah harga ya masalah harga kalau dikruskan antara uang ringgit dengan Indonesia, maka ketika istilahnya kita itu punya uang ringgit Malaysia dan belanja di Indonesia, maka akan semakin murah guys ya. Maksudnya gini, kalau kita istilahnya beli di Malaysia gitu kan dengan harga t-shirtnya 35 ringgit atau 100 ribu gitu kan. Sedangkan di di Indonesia itu sendiri t-shirt itu bermacam-macam gitu guys ya. Anggaplah kalau yang sama Sekitar seratus ribu itu udah bagus banget gitu loh Maksudnya gitu kalau menurut saya sih Barangnya bahkan di Indonesia itu yang bagus aja Itu harga di bawah seratus ribu gitu guys ya Sekitar ada yang harga lima ribu nah gitu bilangannya mungkin sama 35 ribu 35 ringgit tapi lebih jimat makanya ada juga istilahnya kawan-kawan saya itu yang belanjanya ke Indonesia di Tanah Abang Jakarta lalu dijual lagi di Malaysia guys ada juga kawan saya kayak gitu kalau beli 30 ringgit di Malaysia itu rasanya ya allah murahnya 30 ringgit je nah, tapi kalau di Indonesia itu terbalik ribu uh, beli 티 saja itu rasa mahal tahu sebab dapat baju yang lagi cantik. Tapi kalau untuk beli makanan di Malaysia ayu berkira, berkira betul. Memang berkira. Contoh kalau kita sarapan, beli sarapan di sini sarapan mungkin kurang lebih 25 ringgit untuk dua orang. 25 ringgit di sini itu rasa macam sedikit sedikit. Tapi 25 25 itu kalau di Indonesia 75.000. Iya. Iyalah kurang lebih 75. Iya, kurang lebih 75.000 dan itu kalau di Indonesia 75.000 kita boleh makan banyak banget. 75.000. Itu rasa mahal. Banyaknya kita beli sarapan 75.000 untuk 2 orang. Tapi kalau di Malaysia itu RM25 uh, je oh, Macam tu Lagi satu ayo bagi contoh Beli tudung ni Tudung ni ayo beli dekat Malaysia RM20 RM20 okay. Itu rasa mungkin Sedikit Sedikit Tapi kalau beli Pakai uang rupiah Itu ya Allah mahalnya RM60,000 Tudung ni je Haa Biar ah. 25 Betul, macam tuh yang ayu rasa So Memang best kalau sopir di sini So, kalau untuk sopir tuh Lebih enak di Malaysia gitu loh okay. Lagi satu, kalau di Malaysia itu Ya, enaknya nggak ada tukang parkir gitu loh Jadi, kita itu hemat Jadi, kita itu jimat uangnya Kalau di sana kan Di mana-mana ada tukang parkir So, kita tuh harus bayar lah mungkin dalam 3.000 rupiah Dalam ada yang 2.000 Kalau 1.000 tu tak ada kot sekarang 2.000, 3.000 kita bayar parkir tu 1 tempat 1 ringgit So maknanya kalau kita pergi dalam 3 tempat Dan 3 tempat tu ada orang parkir Maknanya kita harus bayar 3 ringgit 3 ringgit itu sebenarnya sikit je tapi Langkah baiknya kalau tiga ringgit tuh kita untuk beli makanan yang lain atau beli minuman ke apa ke kan kalau di sana itu rata-rata semua tempat ada tukang parkir contoh kalau kita pergi bank ada tukang parkir e, pergi pasar ada tukang parkir pergi alfamat macam 99 sembilan tuh dia ada tukang parkir tapi yang dekat macam okay, okay. dekat Alfamart ni macam 99 lah kalau di sini. Okay. Dia ada yang ada tukang parkir, ada yang tak ada. Oke, okay, selanjutnya yang Ayu suka duduk dekat Malaysia itu yeah. shopping barang dapur. Shopping barang dapur itu di sini. Kalau di Indonesia itu macam dekat Hai hypermarket kalau-kalau seperti Hypermart ataupun ya semacamnya Transmart, ada lain sebagainya itu apa namanya ya lengkap gitu ada buah-buahan ada pakaian ada mainan pokoknya gitulah apakah sama gitu. Careful, ha, so ayo lagi Terus enak tanpa. shopping di sini karena banyak banyak apa banyak barang sebenarnya di Indonesia juga ada yang Kayak Tesco, eh, uh, Mydin aja tuh, tapi dari rumah Ayu itu jauh. Oh, okay. dan harganya pun lebih mahal. Hah, so kalau di Indonesia itu Ayu, kalau pergi beli barang dapur itu dekat pasar, tapi selama Ayu dekat Malaysia, Ayu tak pernah pergi pasar tahu. Kecuali pasar malam Contoh apa? kalau pasar yang pagi-pagi gitu loh. Ayu tak pernah pergi pasar itu Itu yang Ayu suka Kalau di sini kan banyak barang Terus um, Ada ekon Selisah yeah. Tak panas, tak bau Itu yang Ayu suka Di sini Lagi satu Ayu suka tinggal dekat Malaysia itu Dekat dengan shopping mall dekat dengan iku dekat dengan di ayuy. Tuh yang ayu ke dekat sini. Oke, okay, berarti enggak tahu ya asalnya Mbak Ayu itu di mana guys ya. Oke, okay, asal daripada Serang Banten Indonesia. Oke, okay, asalnya dari Serang Banten Indonesia guys ya. Kalau di sini di tempat saya ini guys sama gitu sama yang diceritakan oleh Mbak Ayu dekat dengan mall di sini ada tiga mall dekat-dekat tinggal wer gitu dan juga dekat Mister da, DIY terus dekat dengan super supermarket gitu kan terus dekat dengan dekat-dekat dengan belanja, belanja lah, tak pergi ke pasar kita gitu, pun nah cantalah untuk kalau nak pergi kalau nak pergi ke konsep mungkin jalan kaki dalam 3 menit kalau naik kereta 3 minit kot. Sebab sebelah-sebelah je ni apartmen ni aircon safe. So kalau nak pergi Tesco mungkin kurang lebih 5 minit. Kalau nak pergi shopping mall a uh, 25 minit. Ya, kalau Oh, 25 minit je jauh. Mungkin karena muter jalannya atau gimana? Kalau di sini saya tuh nggak sampai 10 menit sudah sampai mall, guys. <laughs> deket banget rumahku ya. Pergi Eon 35 menit. Ini yang Ayu paling suka. Kalau nak pergi ikut tuh mungkin dalam 5 menit juga. Tuh yang Ayu suka. Rasanya best kalau nak pergi mana-mana tuh dekat Aha. gitu. Kalau di sana kan kalau di Indonesia kan Ayu duduknya di kampung. Oh, so iya. Kalau nak pergi bandar tu, mungkin kurang lebih 25 minit. Itu nak pergi bandar dia tahu. Belum nak pergi The shopping mall. mall. Shopping mall Tapi, mungkin kalau nak pergi shopping mall tu dalam 45 minit. Okay. Ha, gitu. Itu yang membuat ayu lebih betah, lebih selesa. Tapi lagi selise kalau kak sini ramai yang penjual makanan Indonesia. <laughs> Di sini juga ada yang jual bakso, tapi iyalah macam pula dia tak sesedap yang dekat Indonesia. Oke, okay, so itu je video kali ini. Jangan lupa like, comment and subscribe. Thank you untuk yang dah support yang selalu komen video Ayu. Thank you so much. So, yang belum subscribe, tolong subscribe. Bantu Ayu untuk capai 1k subscriber. Ok, Assalamualaikum. Jumpa lagi di next video. Oke okay guys, sudah selesai video dari Mbak Ayu ya guys Kalau kita dengar ya cerita daripada Mbak Ayu ya Mbak Ayu ini asal daripada Serang, Banten guys ya Dari kampung seperti itu Dan sudah tinggal di Malaysia guys Dan kita istilahnya boleh mendengar daripada kisahnya Ataupun pengalamannya di sana gitu kan Bukan membanding-bandingkan Tapi ini adalah pengalaman pribadi Mbak Ayu Yang dialami seperti itu Jadi dia itu lebih menyampaikan sampaikan kepada enaknya tinggal di Malaysia seperti itu jadi dia mendapatkan yang awalnya di kampung seperti itu dan sekarang sudah tinggal di perkotaan seperti itu guys ya tentunya dekat dengan shopping mall dan juga istilahnya supermarket dan tempat-tempat besar lainnya yang mungkin memudahkan aktivitas daripada Mbak Ayu sendiri untuk shopping lah untuk pergi ke supermarket lah macam tuh untuk keseharian dan lain sebagainya dan dan itu juga istilahnya hal yang paling kita sukai, pastinya. Ya kan? Kayak saya, istilahnya dekat dengan mall gitu kan? Allah mau makan nanti, pergi ke mall je macam tu. Ah, kalau istilahnya bosan dekat mall, pergilah istilahnya ke supermarket dan lain sebagainya. Tapi kalau saya, guys, ya ke mall itu macam seminggu beberapa kali je, tak, tak selalunya macam tu. Pasti kan seperti itu kan? Kalau dah dekat macam tu, tapi kalau macam jauh daripada mall tu, macam nak setiap hari je pergi macam tu kan ha, jadi kawan-kawan semua bersyukurlah kita yang tinggal dekat kota dan bersyukurlah juga kita yang tinggal dekat kampung sebab apa kalau dekat kota ni bising sangatlah, polusi banyaklah ha, tak ada ketenangan macam tu kan, ha, bisik, berisik berisik lah macam tu, tapi kalau istilahnya macam dekat kampung tu kita boleh tenang, memang tak ada bangunan-bangunan besar, memang tak ada mall, memang tak ada supermarket Nah, kalau kita nak masak Kalau kita nak belanja-belanja Kita kena pergi kat pasar lah Macam tu kan Tapi kehidupannya memang selesa guys Kehidupannya tu macam sejuk Senang, tenang Macam tu damai Macam tu lah Ah, Yang kita rasakan pasti Kalau kita duduk dekat kampung Tapi kalau untuk bekerja Nah, lebih baik uh, dekat, dekat dekat kota lah Dekat bandar lah Lagi banyak duit Macam tu kan Tapi kalau dekat kampung tu biasa-biasa je macam tu lah tapi yang terpenting adalah kita kena mensyukuri kerana dalam hidup itu tujuan kita ya kan Ah ya hasannya wafil akhirati Hasanah jadi di dalam dunia kita baik, ya kan? Ah, di akhirat juga kita mendapatkan kebaikan. Itulah kebahagiaan yang hakiki adalah bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Ya sederhana di dunia tapi mewah di alam akhirat. Tentunya dengan memperbanyak istilahnya kebaikan-kebaikan dan juga meluangkan harta kita, kita tabung untuk akhirat seperti itu. Oke itu saja video kali ini guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Video ini sampai selesai Saya Papin Ududri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I came to the game And I changed it to play How I like rearrange